Halo semuanya, selamat datang di ROBLOX CAR DRIVING INDONESIA REVEM eksperimen Di segmen eksperimen baru ini, kita akan mencoba dan melakukan beberapa hal eksperimen Di sini kita akan mengetes apakah kendaraan dengan suspensi tinggi dan suspensi rendah memiliki pengaruh terhadap mobil Di sini tes yang akan kita lakukan ada dua, yaitu tes kecepatan atau akselerasi dan tes di jalan dengan kontur tanah alias off-road Jadi langsung saja agar videonya tidak terlalu lama pertama kita akan tes mobil bersuspensi rendah dari segi akselerasi masih menggunakan mobil bersuspensi rendah kita akan pindah ke tempat offroad untuk mencoba kemampuan dari suspensi yang dipendekkan ini beralih ke mobil dengan suspensi tinggi untuk mencoba akselerasinya selesai dengan tes akselerasi saatnya kita tes kemampuannya untuk offroad Kesimpulannya, pengaturan suspensi rendah dan tinggi terhadap kendaraan, itu tidak hanya sekedar visualisasi mengubah ground clearance mobil menjadi rendah maupun tinggi, tetapi dapat mempengaruhi dari rasa berkendara, seperti contohnya akselerasi mobil. Baiklah kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa.